Yo yo, what's up bro? Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, guys, hari ini saya lagi ada di lokasi terjadinya banjir bandang yang ada di Lutara, guys. Ini tempatnya di Masamba, di dekat Taman Sulikan, guys, yaitu di tepatnya di hampir jantung kota Masamba, di sekitaran saya ini, bro. Saya nggak bisa bayangin seperti apa dasarnya banjir bandang itu menerjang semua rumah yang ada di sekitaran taman ini guys lihat puing-puingnya masih ada berserakan kayu-kayu ini di bagian tamannya ya dan rumah semua tenggelam tanah pasir semua masuk guys dan kita lihat Oke dan kita bisa lihat guys pagar pun sampai hancur ini pagar padahal di kuat sekali guys selesai-selesai itu sampai hancur kayak gini ini sangat daset banget, ini kayaknya rumah satu rumah rusak nih, dan tinggal barang-barang, ya. yang rumah-rumah warung begitu, ini rusak semua berserakan barang-barang elektronik, lihat ya, nih berapa dasetnya, nah, itu semua. Dan menurut informasi yang saya dapat, pas terjadinya banjir di sini sekitaran dalamannya sekitar 1 meter setengah, guys. Yaitu sekitar satu dada orang dewasa. Lihat nih, pagar sampai rusak, keluar keluar Sampah masih berserakan, gampung pun kayu. Di sebelah sana sudah dibangun posko, Yaitu posko siaga. Lihat, ini sudah mulai mendekati pinggiran sungai ya, guys. Lihat kayunya, ini kayu-kayu baru yang baru tumbang dari gunungnya dan besar besar, guys. Ini superan apa ya? Ini kalau di peluk mah gak bisa nih tapi sampai airnya sampai bawa sampai kemari guys itu sangat luar biasa. Dan nih yang spesialnya sungainya makin lebar karena terkikis kayu yang terbawa arus itu nggak ada yang kecil ukurannya sangat besar besar guys asli kayu guni ya teman-teman ini target semua roboh keterjangan arus disini kita sudah ada di pusat tikungan yaitu tikungan arus air dan lihat kayunya gak ada yang kecil lihat sampah semua kita coba masuk ke dalam ya misal ada set guys lihat sampah kayu ini sangat luar biasa kayu dan ukurannya nggak ada yang kecil dan ini masih kayu hidup ya itu terbawa arus sampai ke sini di sini itu taman bermain seperti ada lapangan kutsak ini lapangan putar sebarangnya dan gawangnya sudah Terbawa arus. Di sini tuh ada taman kayak anak-anak kecil gitu. Lihat ya, tembok sampai kebalik juga ya, ke tembok. Dan masih banyak lagi potongan-potongan kayu yang berserakan di sini. Dan ukurannya bukan main lagi. Ini sangat besar. Dan ini posisinya ada di pas tikungan sungai otomatis pas terjadinya banjir bandang dia harusnya mengarah ke sini dan lihat pos pos pol PP ini sampai miring dan tergerut air airnya pol pos PP ini sampai masuk ke sudah masuk ke sungai ya Lihat ya, sungainya makin lebar tapi sebelumnya sudah terjadi banjir bandang sebelumnya atau belum atau baru satu kali ini terjadi Pernah, tapi sudah lama serutan yang lain nah, ada yang rusak mendas parah ini mendas ini di sini ada korban jiwa atau tidak enggak ada. ada ya pak ya ada. alhamdulillah kalau gitu cuma rumah aja semua dari sana sampai si sabdesan di sini air ketinggian semalam apa sih sudah ada orang dewasa ya pak ya sekitar satu setengah meter ya pak Pokoknya nggak ada yang selamat. Yang selamat baju apa semua? Jam 9 malam pak. Ya. Emang hujan atau bagaimana? Hujan tapi sebentar tadi nggak hujan di gunung, gelap di gunung nah, tau? Oh. Iya iya. Sini hujan cuma seduh tadi. Jadi bagaimana pak ini harapannya untuk pemerintah sampah sampah kayu ini? Ya mudah-mudahan cepat dibersihkan lah. Iya pak Iya, iya pak. Pak, mudah ini beneran, ini kayu gak, jumlahnya nggak sedikit ras, coba kita lihat ke belakang lagi tumpukan kayunya ada sekitar 3 sampai 3 3 sampai 4 meter nih tumpukan kayu tuh ras. lihat, di sini tuh dulu hijau, sekarang tuh jadi tanah semua ini aku mau naik ke tumpukan kayu nih lihat tumpukan kayu bukannya sedikit di sekitar dan masih ada alat berat yang bekerja di sini mudah-mudahan Masambah mbah aman tapi buat antisipasi di daerah sini memang harus dibuatkan tanggul guys. Di sini tuh ada bangun-bangunan pilar-pilar, namun sekarang sudah hilang. Lihat, tinggal temboknya aja. Ini temboknya guys, sampai ke baliknya, dia puing-puing. Ini sangat luar biasa, wah, luar Allah ya. SeraHK lagi membersihkan. Ini posko pengamanan PP sampai roboh, hanya bergantung dengan alat berat karena kayu di sini tuh nggak ada yang kecil, ukurannya tuh sangat besar besar. Sekitar ini perlukan tiga orang dewasa ya. Kayu-kayu di sini tuh semua rata-rata seperti perlukan tiga orang dewasa. Kayu yang terbawa arus ini ini guys, tenaga manusia sudah bisa digunakan lihat ya. ini pagar-pagar lihat -pagar. ya, sampah-sampah ini sudah dibesikan sebagian lihatnya ya, kayu bukan ukuran kecil loh. ini kayu ukuran besar semua guys Banjir di sini berarti sangat dahsyat. Lihat puing-puing kayu masih berserakan di sini. longsoran yang ada di bawah jembatannya tergerus air yang paling parah tuh yang tadi guys yang di sebelah sana yang pas tikungan air memang oke okay guys sekian dulu review saya tentang kejadian banjir bandang yang ada di Kabupaten lu utara Kecamatan Masamba semoga buat korban bencana alam ini diberikan kesabaran dan ketabahan mudah-mudahan Para pemerintah di sini membantu masyarakat yang menjadi korban atas bencana banjir bandang ini. Semoga mereka dapat bantuan. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu ta'ala guys. Kita berdoa semoga kita dijauhkan dari segala marah bahaya dan bencana. Suan, aku pamit.